Yeah. yeah. Yayasan Gerahaya Timur Bapak, saya mengucapkan terima kasih atas panggungannya, semoga bermanfaat dan bisa dinikmati untuk masyarakat banyak. Saya sebagai penyalur atau istilahnya sebagai yang jawab akan melaksanakan dengan baik. Saya berkirkan kepada masyarakat yang kena korban banjir. Ya, terima kasih.